Bibi ada. Ada. Bisa, Halo Raskah aku mau beli dong. Aku mau beli ayam. ayo kita jatuh. main halo, kamu lagi main apa? main pasang pasang. ayo deh kita. Lapan -lapan. Ayo Iya. Ayo. Ada oh, long. Dedeknya nyangkut. Ye, kakak menang kita coba. Wah, nanti nih ya soalnya ah nyangkut. Uh oh. Lapan -lapan. Bisa ngambil buku apa? Wah, ngambil buku ini. Wah, judulnya apa itu? Waktunya Fotonya wow. Cukup Terbang. Waktunya. Wah, bagus banget. Kelores kan ngambil buku apa? Waktunya. Wah, anjing. Ya, Kelores kan ngambil buku apa? pasca jualan apa? Di dinding Dadah okay. Dadah Wah ada gambar kucing Eh kok ada jendela ya Aku buka Eh aku geser maksudnya Aduh Iya ada gambar Wah terus baunya apa ini Atau puter putar doang Satu Dua empat, lima. sini apa? Ya. Nih teleponnya, nih teleponnya. Wah ada telepon. Wah ada kucing lagi. Jam berapa ini ya? papa Wah ada jam juga. Uh... Wow. Wah. Wah. Di sini ada Lego dan di sampingnya ada tempat buku-buku teman-teman. Wah bukunya banyak ya. Mbak Yolan, ambilkan satu dong. Oke, mas. Yang ini? Ya, ini. Makasih. Kita baca yuk, teman-teman. Wah. Halo. coba lihat di sini ada bola Masa? lihat ini di sini ada warna ungu warna biru warna putih warna oranye warna kuning sama warna apa lagi ya wah banyak ya Adanya apa sebentar dulu. Ha... Ha...